Sungguh ku merasa rasa Untuk menilai sesuatu yang indah Namun ku ada pepatah Yang aku gubah Di sana hanya lama nanti Anjay, kau menanti ya di sana ya Iya, aduh, aku di sini sudah ada yang punya Kau jangan menanti-menanti Cari yang lainnya, oke okay. Aduh, ini jam 3 guys, dia ya, belum tidur ini, aduh ya tadi tuh bis nangis guys jadi sekarang dia udah, udah nangis udah dikombalin black, -in, black -in. Kung -kong -kong. king king kong king king king jer anjay lucu ya kalau lucu guys tenang ini kan hiburan guys buat kalian yang lagi galau nah begini ikan hiu berlayang-layang I love you sayang cinta aja. juga dia ketawa, guys. Kayaknya dia tuh dengar suara saya kesana sana. Ya, gak dengar tuh suara dia kesini Jadi gua bisukan karena yang kemarin-kemarin tuh monetisasi YouTube itu gua gara-garanya channel berulang. Gua hapus tuh semua video, bikin bikin lagi, guys. Ada nah, gambarnya. Kalau ini dimonetasi nanti gua akan berjudi bikin konten-konten yang menarik lagi guys. Berdoa aja, guys ya. Oke okay, guys sampai di sini dulu jangan lupa subscribe subscribe penting guys. satu-satu subscribe penting bagi saya guys. Oke. Okay?